Waduh, mau minum dulu pemirsa dimanapun anda berada. <laughs> kasih aplo ya aplo dong. Lo <laughs> nanti apa lanjut? Mangan barang. Ingat dua <laughs> A B C D. Berbahagialah yang punya cinta. Ber <tuh> Allah yang punya cinta kasih mesra cinta Eh cici demi meraih mimpi sesungguhnya cinta sejati tak mengenal profesi cinta yang membawaku kemari sa yang memperlani tempat kita di sini oh oh, oh, oh. oh, oh, oh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh